Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di sini bersama gua di channel Mainin. Kali ini gua mau membahas lagi sebuah film yang menurut gua terbaik di 2021 ini. Film ini diperankan oleh Dwayne Johnson, Ryan Reynolds, dan Gal Gadot. Ini seperti tiga superhero menjadi satu. The Rock, Deadpool, dan Wonder Woman. Film ini bergenre crime action comedy. Ya tentu aja kalau ada Ryan Reynolds Gak ya seru kalau nggak komedi Namun yang menarik dari film ini bukan itu Melainkan plot twist di film ini Yang akan membuat kita tak menduganya Film ini berjudul Red Notice Dan tayang di Netflix 2021 ini Seperti apa rangkumannya? Tapi sebelumnya gue ingetin lagi ke kalian Kalau video ini mengandung spoiler Jadi yang belum nonton Yuk kita lanjut Film diawali dengan sebuah legenda kuno Mesir, di mana di saat Cleopatra menjadi penguasa, dia mendapatkan sebuah hadiah berupa tiga telur emas. Setelah runtuhnya kerajaan Mesir, telur emas itu pun terkubur bersamanya. Beribu tahun berlalu, banyak arkeolog yang mencoba mencari keberadaan tiga telur emas itu. Namun setelah ditemukan, ternyata mereka hanya menemukan dua telur emas, sedangkan satu telur masih menjadi misteri letaknya. Dan masih saja banyak orang-orang mencoba mencari keberadaan telur emas ketiga itu. Yang mana dua diantaranya berada di sebuah museum di kota Roma dan di bunker milik seorang miliarder di Valencia. Kemudian Sin berpindah di mana terlihat seseorang sedang membuat sebuah replika dari telur emas itu. Pria itu bernama Booth yang diperankan oleh Ryan Reynolds. Lalu Sin berpindah ke Roma di mana John Harley yang diperankan Dwayne Johnson. Berjalan memasuki museum bersama seorang wanita bernama Das. Mereka adalah Interpol. Mereka mengatakan kalau akan ada pencurian di museum. Namun pemilik museum tidak percaya dan dia masih melihat telurnya di sana. Kemudian Harley menuangkan cairan ke telur itu dan tiba-tiba telur itu menjadi meleleh. Yang mana telur itu telah diganti dengan telur palsu oleh Booth. Booth pun lari dari kejaran Harley dan Das. Sedikit terlibat perkelahian dan kejar-kejaran, namun akhirnya Bud berhasil lolos membawa telur emas itu. Bud pun pulang ke tempat persembunyiannya di Bali. Namun sayang, ternyata Harley sudah duluan sampai di sana. Namun Bud mengatakan kalau Harley tidak memiliki wewenang untuk menangkapnya di sana, tapi sayang Harley sudah bekerja sama dengan Kopassus. Tiap yep, Kopassus beneran ya. Dan akhirnya, boot menyerahkan telurnya, dan boot ditangkap. Malamnya, saat hendak membawa telurnya ke mobil keamanan, tiba-tiba seorang Kopassus yang ternyata Gal Gadot menukar isi koper berisi telur emas dengan yang palsu. Namun, Harley tidak menyadarinya, dan Gal Gadot berhasil kabur. Di sini, peran Gal Gadot tidak memiliki nama, cuma seseorang yang dipanggil gajah. Gajah dalam catur, maksudnya, jadi di sini gue bakal panggil gajah aja. Kan gak enak kalau dipanggil rencang atau peluncur. Keesokan harinya, saat Harley ingin kembali ke Italia, dia justru ditangkap Das karena menganggap Harley menjual telur emas itu dan menggantinya dengan yang palsu. Akhirnya, Harley pun harus mendekam di penjara di Rusia. Yang ternyata, Harley dimasukkan satu kamar dengan But, Sama kayak karakternya di Deadpool lah, banyak bacot emang. Sehingga akhirnya salah satu napi memukul Harley gara-gara ulahnya saat di kantin. Namun perkelahian itu dapat dihentikan setelah sipir datang. Dan mereka dipanggil oleh kapten penjara, yang ternyata kapten penjara itu adalah gajah. Dia mencoba mengasingkan saingannya, yaitu Booth sebagai pencuri karya seni nomor satu di dunia. Beserta musuhnya sekaligus, yaitu Interpol Harley. Yang mana ternyata gajah sengaja mengirim uang sebesar 8 juta dolar, dan memberitahukan Interpol Pusat kalau ada dana gelap masuk ke rekening Harley. Awalnya gajah mengajak mereka bekerja sama untuk mengumpulkan dua telur sisanya dengan keuntungan 10%. Namun Bud menolak. Bud merasa kalau dia akan bisa mendapatkan telur emas lainnya dan mengalahkan gajah kali ini. Di penjara itu mereka bekerja seperti membangun tembok. Namun But gak begitu membantu, dia cuma nyelipin satu batu kecil di susunan yang dibuat Harley. Akhirnya mereka berinisiatif untuk bekerja sama keluar dari penjara. Dan menghentikan gajah untuk mendapatkan telur emas kedua di Valencia. Sebenarnya walau banyak bacot, But ini cukup cerdas. Akhirnya mereka mencoba kabur dengan rencana yang dibuat But. Pertama dengan membuat keributan. Boot berhasil membuat ledakan di sebuah tank di penjara dan membuat sipir membuka pintunya dan akhirnya mereka bisa lolos lalu rencana kedua melewati pintu yang hanya bisa diakses menggunakan kartu yang mana saat dia membuat keributan di kantin dia berhasil mencuri kunci kartu dari sipir yang mencoba melerai perkelahian dan setelah keluar langkah ketiga boot kembali menarik batu kecil yang mengganjal saat membuat tembok dan membuat dindingnya runtuh Akhirnya, mereka berhasil keluar dari penjara mengerikan itu dengan helikopter yang mereka curi. Setelah sampai di bandara, akhirnya mereka naik private jet menuju Spanyol. Di pesawat, Wood menjelaskan ke Harley tentang miliarder ini. Dia bernama Sotofose. Dia menyimpan telur emasnya di sebuah berangkas, yang mana setiap sisi lorong dijaga dua orang dan akan berotasi setiap beberapa menit. Sehingga, waktu untuk menuju ke ruangan dengan berangkas amat sempit, sekitar 45 detik saja. Berangkas itu pun cukup kuat, tak bisa diledakkan dan dihancurkan. Untuk membukanya, harus menggunakan deteksi wajah dan suara. Dan juga dilengkapi sandi, yang akan berubah setiap 6 menit. Dan untuk mendapatkan sandinya, mereka harus mencuri ponsel milik Soto Voce. Dan untuk membuka ponselnya, dibutuhkan sidik jarinya Soto Voce. Ribet ya? Oke, lanjut. Singkat cerita, akhirnya mereka sampai di rumah Soto Fosé yang sedang mengadakan pesta. Di sana mereka mengatur rencana. Bot mendapatkan sidik jari dan Harley bertugas mencuri ponsel. Di sana juga ada gajah. Harley mencoba mendekati gajah dan mengajaknya dansa. Soto Fosé yang melihatnya menjadi ngaceng dan dia buru-buru meletakkan gelas minumnya dan menghampiri gajah untuk mengajaknya berdansa. Kemudian Harley pun mengalah. Saat meninggalkan Soto Fosé dan gajah, Harley sengaja menabrak Soto untuk mencuri ponselnya. Dan mereka pun berhasil mendapatkan ponsel dan sidik jari dari gelas minum yang dipegang Soto sebelumnya. Mereka pun mulai menjalankan misi. Boot sengaja menabrak Harley agar kotor. Dan mereka diizinkan pergi ke toilet. Di sana Boot mencoba meretas CCTV. Setelah selesai, mereka bersembunyi di balik tembok untuk menunggu waktu penjaga yang berotasi. Dengan tangkas mereka berhasil masuk ke ruangan rahasia Sottovose dan berhasil membuka brankasnya yang menggunakan semua keamanan yang sudah mereka dapatkan. Namun saat mereka mencoba mengambil telur emasnya, ternyata Geja sudah berada di sana. dan terlibatlah perkelahian di sana. Namun Bud dan Harley tak mampu mengalahkan ketangkasan gajah. Akhirnya mereka kalah. Sotofose yang tahu kalau ruangannya dibobol langsung membawa pasukannya, dan terlihat telur emas itu berada di tangan gajah. Bud mencoba menjelaskan kalau mereka mencoba membantu untuk menghalangi gajah untuk mencuri. Namun ternyata gajah dan Sotofose sudah bekerja sama. Dan Gajah memberikan info kepada Sotofose kalau akan ada pencuri yang masuk, yaitu Bud dan Harley. Akhirnya mereka ditangkap dan diikat di bawah sebuah stadium pertunjukan Matador. Gajah datang dengan membawa sebuah sempen. Dan Gajah mencoba menggali informasi dari Bud yang mengetahui letak telur emas ketiga yang sebelumnya diduga hilang. Bud pun mencoba berbohong. Akhirnya, Harley dihukum dengan risetrum agar Booth mau memberikan informasinya. Namun, Booth tetap tidak memberikan informasi apa-apa, hingga akhirnya Sotofose mengambil alih dengan mencekik Harley. Hingga akhirnya, Booth mau memberikan informasi letak telur emas ketiga yang berada di Mesir. Mendapat informasi itu, Gajah merasa puas dan akhirnya merayakannya dengan Sempen bersama Sotofose. Yang ternyata, Sempen itu diberi obat bios dan membuat Sotofose tertidur. Dan Gajah pun membawa dua telur emas yang dia dapatkan. Tak lama Sotofose terbangun dengan keliangan dan mengambil pistol. Kemudian Sotofose menembak dengan sembarangan sampai akhirnya borgol di tangan Harley terlepas dan berhasil memukul Sotofose. Harley pergi meninggalkan But, namun But memohon untuk membebaskannya dengan jaminan memberitahukan letak sebenarnya telur emas ketiga. Yang mana, But membohongi gajah dengan mengatakan keberadaan telur emas ketiga di Mesir. Singkat cerita, akhirnya mereka pergi menggunakan kereta api. Dalam gerbong, But mengatakan kalau dahulunya saat Perang Dunia Kedua, seorang pria Jerman yang bekerja pada Hitler menjadi seorang kolektor barang antik. Dia memiliki telur emas ketiga itu. Setelah Perang Dunia usai, pria ini berlayar ke Argentina, membawa semua barang antik termasuk barang-barang peninggalan Perang Dunia. Nah, Ayahnya Bot ini sempat membeli salah satu barang milik pria Jerman ini. Benda itu adalah sebuah jam tangan. Bot menemukan jamnya di kantor ayahnya. Dia merasa marah karena ayahnya lebih merasa mencintai jam itu ketimbang anaknya. Akhirnya Bot membanting jam itu. Dan di serpihan jam itu dia menemukan angka-angka yang sebenarnya itu sebuah titik koordinat. Nah mereka pun akhirnya pergi ke koordinat itu. Di sana mereka menemukan sebuah bunker. Dan di dalamnya, banyak sekali benda-benda peninggalan Nazi, termasuk sebuah mobil mewah Hitler. Hingga akhirnya, boot menemukan telur emas ketiga. Namun tak lama, gajah pun juga datang. Yang mana gajah tidak sepenuhnya percaya dengan omongan boot yang mengatakan kalau telur ketiga berada di Mesir. Diam-diam gajah mengikuti mereka. Namun saat telur emasnya hendak diambil, tiba-tiba Das dan pasukannya pun datang. Yang mana das ini juga mengikuti gajah. Dan terjadilah tembak-tembakan. Akhirnya, boot Harley dan Gajah kabur menggunakan mobil Hitler sebelumnya, menuju ke sebuah tempat bekas pertambangan. Dan bersama pasukannya pun terus mengejar mereka menggunakan mobil militer Jerman. Setelah kebut-kebutan, tembak-tembakan, dan tarik-tarikan perebutan telur emas, akhirnya boot Harley dan Gajah berhasil lolos. Namun, di ujung lorong, ternyata sebuah jurang dalam dengan air terjun. Mau nggak mau, akhirnya mereka harus melompat ke sungai. Setelah bersusah payah, akhirnya But berhasil ke tepi dengan membawa telur emasnya. Kemudian But menunggu Harley muncul. Namun ditunggu-tunggu tak kunjung nongol. Akhirnya But memutuskan untuk menyelamatkan Harley. Padahal Harley sudah berada di tepi sungai. Tak lama gajah pun ikut menepi, namun terlihat begitu lelah. Di sana But merasa senang karena But kali ini berhasil mengalahkan gajah. But menyuruh Harley untuk menangkap gajah, namun ternyata Harley dan gajah ini bekerja sama dari awal. Dimana mereka ingin mendapatkan tiga telur emas untuk dijual ke seorang miliarder yang akan menikahkan putrinya di Mesir. Mereka bekerja sama agar mendapatkan informasi letak telur emas ketiga dengan sengaja mendekati But. Harley mengatakan ada dua gajah di dalam catur dan satu bidak buat dikorbankan. Dan akhirnya But pun diborgol di sebuah pohon. Harley dan gajah pun meninggalkannya. Mereka mendapatkan semua keinginan dari sang miliarder dan sang miliarder menikahkan putrinya di Mesir. Namun tiba-tiba Das dan pasukannya kembali datang dan menangkap semua orang. Harley dan Gajah pun pergi meninggalkan lokasi. Kemudian scene terlihat di mana Harley dan Gajah sedang holiday di sebuah yacht. Namun tiba-tiba Booth keluar dari kabin. Kemudian Booth mengajak mereka untuk ikut kerjasama dengannya untuk melakukan aksi pencurian baru. Awalnya Gajah dan Harley menolak, namun Bud mengatakan, "Kalau setelah dia diikat di pohon, Das datang menangkapnya." Namun Bud berhasil kabur dari mobil yang membawanya menuju ke penjara. Bud memberikan semua informasi di mana dan Harley dan Gajah dan membekukan rekening mereka. Dan Bud mengatakan, "Sebentar lagi Das dan pasukannya akan datang dengan kapal cepat." Sehingga akhirnya mau tak mau Harley dan Gajah pun mengikuti kemauan But untuk kerjasama. Ya mau gimana lagi, udah nggak punya uang lagi kan? Dan tak lama benar, Das dan pasukannya datang. Namun sayang mereka tak menemukannya. Dan Interpol menjadikan But, Harley dan Gajah sebagai orang paling dicari di dunia. Dan film diakhiri dimana mana But, Harley dan Gajah akhirnya saling bekerja sama mencuri sebuah benda berharga lain di Summarecon Bekasi. Akhirnya mereka saling bekerja sama mencuri sebuah benda berharga lain di Lower Museum di Paris. Oke, okay, itulah rangkuman alur cerita dari film Red Notice. Gimana? Keren kan? Untuk mendapatkan cerita lengkapnya, ya kalian tinggal nonton saja filmnya. Karena banyak juga cerita yang gak gue jelasin. Karena akan memakan waktu